Baik guys, kali ini kita berada di Pasar Pagi Jodoh ya Pasar Pagi ini dibuka ke eh, subuh ya eh, Situasinya sangat keren sekali guys Kalau kita saksikan Nanti kita lihat eh, detilnya Pasar Pagi Jodoh ini guys ya Seluruh pedagang-pedagang di Ketambatan eh, Pelanjangnya Pasar Pagi Jodoh ini guys kita liput juga situasi pasar pagi jodoh ini guys inilah dia situasi pasar pagi jodoh guys ya yang sangat ramai sekali seluruh pedagang pada langsaib di kota batam selanjutnya ke pusat pagi jodoh ini match sekali guys. Kami sama kita saksikan semua bahan-bahan ya, ya lengkap dijual di pasar pagi ini. ya bang? Mangga bang? Ini bang? Eri Pasrah Pisah. Ya, ah. ah. <laughs> bang lagi udah ngantuk ya, iya. uh, nunggu, nunggu pelanggan ya. Langsung ya? Uh, langsung. Layur om. Uh, uh. Layur, dia. Semoga Layur. lancar bang ya, laris ya, ya, manis ada ya. Ada chip bang? <laughs> chip, chip, chip. Barat-barat. Iya. Ini dia pasar pagi jodoh guys, sangat ramai sekali ya. Hai guys, pagi like ini. Itu deh, deh. Ramai sekali pasar pagi jodoh guys, cost tiga ribu namanya Kita jalan lagi guys melihat situasi pasar pagi jodoh Rp3000 guys ya. Sangat ramai sekali pada pagi hari ini guys. ingin masuk YouTube Iyi. juga ya? Apa jalannya nih pak? Iya, jalan Inten, mau pak? Jangan apa-apa ini masuk ke sana, masuk ke pintunya. Iya, ini jalan apa nih? Sayur-sayuran. Bagaimana kalau ibukota ini? Sayu Oke, anak -anak, ibu kota ini. Nah, ah, jalannya gini-gini aja ya? Iya. Ada dua periode, bukan apa? Mari kota kita. Ada dua periode ya? Dua periode, ya. Atau maklumlah bantu ya pasar ini. Ma bisa becek aja ini air. Bisa semua. becek. <laughs> iya, bisa hidup kangkung. Mm -hmm terima kasih bang oke terima kasih bang kita yang oke. sudah memberikan ya. uh, informasi ya kalau nah, ini jualan kita, cabai kan, tahu, kan? nah, nah. kasihan yang kalau di pasar ini kan dia mau Iya, mudah-mudahan di, di bang ya nah. pasar tos 3000 ini mudah-mudahan jalannya nggak becek lagi ya, nah, ya. kali sar pagi jodoh ini guys ya Wait. baik guys kalau tadi sudah kita liput pasar sayur persetiga ribu kali ini kita lihat kita lihat lagi pasar ikan persetiga ribu lihat pasar ikan guys Rp3.000, pasar pagi jodong guys ya yo, yo, yo. Ini pasar ikan guys Bengal. Asap ikannya di tempat juga, guys. inilah situasi pasar pagi Gedo, guys. Pasar kost 3000. Di Kota Batam, guys ya. pasarnya sangat ramai sekali guys pasarnya dibuka subuh-subuh